karya Nabila Fitri aku diantara seribu aku diantara sepuluh ribu mungkin aku satu diantara ratusan ribu menanggung derita Covid-19, ayahku putus nyawa. Diracuni virus Covid-19, kau meninggalkanku. Tercecer dalam tumpukan pandemi, ibuku terkapar di rumah sakit dihantam virus Covid-19. Kau meninggalkanku dalam kepiluan nyata imanku kehilangan keluarganya musnah direkut pandemi covid-19 kau bertahan hidup dalam kesengsaraan dia guruku yang membujuk hatiku untuk bertahan dari belenggu derita tuk terus berjuang mencapai masa depan baru untuk menemukan cara lebih kreatif melawan kejamnya pandemi cara untuk lebih arif menerima kenyataan lewat media virtual aku berbagi kisah inspiratif dalam hidupku takkan pernah lelah berprestasi walau pandai pandemi mengoyak pamparu Duhai Allah Maha kuasa Terima kasih Kesempatan ini Yang telah menemukan Aku kau dan dia Untuk saling berbagi rasa Kini aku bangkit Kembali dengan genggaman Medali